So guys, balik lagi bareng gua dan Drimolana di game Ark ya. Di video kali ini kita berada di server Cina yang dimana ini ada riran Obsidian Festival ya. Ini sebuah rerun pertama dari game Ark ya. Oke, di sini gua tidak akan bermain, kita akan gacha operator yang ini nih, Iken ini nih dan sekaligus semoga gua dapat uh, siapa nih? Andriana ya. Nah, kita sudah sampai di sini. Mungkin gua 10 kali pull ya. Single single saja karena gua mau pengen apa namanya? mau gacha nanti di akhir uh, Agustus karena ada operator baru lagi nanti yang sudah gua beritahu kemarin ya di video ya. Nama operatornya itu Unitis. Oke. Okay? Ya, semoga saja kita dapat Swatch di sini ya. Enggak ini kan eh uh, ya Oke okay, semoga Chen Oke okay. gua berharap ini Chen ini yang datang Oke okay, apakah kita mendapat uh, kuning Oke okay, biru Oh iya suaranya mana dua ya Oke yang kedua please watch dead putih ya sudah kita mulai skip saja kita skip skip skip pastaga naga kenapa anda lagi Ya Allah, Franka Franka Kenapa God malah anda ya Kenapa tidak chain Ini yang ke berapa ini Tiga ya Itu tadi yang ketiga ya Oke, ini yang keempat Maka, gua sampai lima kali saja. Ini yang kelima. Jika uh, mungkin sampai kelima aja kali ya, kita tunggu di uh, gacha berikutnya. Oke, okay? terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like. Tapi gua bohong, <laughs> gua harus mendapatkan uh, itu dong, Andrea. Nah, Andriana enam ini ya, ini yang keenam. Alhamdulillah, dapat operator baru. Dajol. Kang cilok, muncul. Oke, okay, siapa ini? Susuro Wah Kenapa banyak yang dapat Eh 5, 6, 7 Oke okay, Sekarang 8 Skip Ya Allah oh no. Meteorit dong Kenapa malah anda Kenapa di off banner semua ini apa itu tadi Gua lupa 8 5 6 7 8 9 Ini 9 kali ya. Gua lupa juga ini. Ini 9 kali ya. Setelah ini yang terakhir ya. Bisalah common bintang 6-nya cuy. C'mon bintang namnya Please lah Kalau mau off banner Jangan hilagur dulu <laughs> Berilah gua chain Gochira chain Oke okay, please Kita skip No thank you very much For watching this video And don't forget to subscribe And like this video And see you next time Bye bye